teman-teman kakak dapat rusak nih teman-teman lihat nih ini namanya rusa ya teman-teman kakak mau masukin ke wadah dulu nih teman-teman lihat tuh rusak kakak warnanya orange teman-teman berburu mainan di channel toys of mainan ya teman-teman bersama kakak lihat nih teman-teman kakak berburu mainan lagi nih teman-teman wah Apaan teman tuh teman-teman Kakak lihat lagi Yuk kita lihat Wow Kita dapat gajah teman-teman Warnanya abu-abu Ini namanya hewan gajah ya teman-teman Kakak masukin ke wadah lagi ya Lanjut lagi berburu mainannya Mana ya mainannya teman-teman Kakak berburu mainan di siang hari nih teman-teman Mana nih mainannya teman-teman mantul, mantul mantul nih teman-teman kakak dapat bebek angsa nih teman-teman lihat nih, kita masukin ke wadah dulu ya teman-teman kita berburu mainan lagi mantul berburu mainan hari ini seru sekali teman-teman mana lagi ya mainannya teman-teman kita harus semangat nih teman-teman berburu mainan supaya kita dapat banyak mainan hari ini Mana lagi nih mainannya teman-teman? Mana ya? yuk apaan tuh teman-teman? Yuhuy. Kita dapat apa nih teman-teman? Lihat lagi. Wadidaw Kita dapat ayam kalkun teman-teman. Lihat nih. Ini ayam kalkunnya. Ayam kalkunnya warna hitam dan abu-abu, ada putihnya juga dan ada warna ungunya matanya warna biru loh teman-teman kakak masukin ke wadah dulu ya kakak mau berburu mainan lagi bersama teman-teman teman-teman kakak berburu mainan ya teman-teman biar kakak tambah semangat nih wadidaw mana mainannya ya wah kakak dapat lagi tuh kakak dapat langsung dulu nih teman-teman lihat nih wah kakak dapat Saudara dinosaurus nih teman-teman Warnanya orange Lihat nih, ini mulutnya Ie, Lihat nih Kakak masukin ke wadah dulu Dan yang ini Wadidaw Kita dapat Apa nih teman-teman Wah, kita dapat zebra merah nih teman-teman Mantul-mantul Berburumanan hari ini Sungguh mantul teman-teman Mana lagi ya? Mana nih mainannya teman-teman? Wah dapat lagi tuh teman-teman? Yuk kita lihat. Wah kakak hari ini dapat kambing teman-teman. Dap, kakak dapat kambing putih. Kakak masukin ke wadah lagi. Lihat nih mainan kakak. Sudah lumayan banyak ya teman-teman kita berburu mainan lagi ya nanti kita bawa pulang untuk kita main nih teman-teman harus semangat nih berburu mainan bersama kakak mantul-mantul nih teman-teman berburu mainan hari ini seru sekali mana ya teman-teman kalau teman-teman lihat tanya kakak ya mana nih mainannya teman-teman lihat tuh lihat tuh cuacanya cerah sekali tuh teman-teman lihat tuh ya kan wah dapat lagi teman-teman yuk kita lihat kita mau periksa lebih dekat lagi wah kita dapat zebra putih teman-teman berarti hari ini kita dapat dua zebra kita simpan ke wadah lagi lihat nih teman-teman mainan kakak banyak kan yuk kita hitung dulu berapa banyak yang kita dapat hari ini teman-teman kita hitungnya di sini aja ya teman-teman Kita mau lihat Kita dapat berapa Kita dapat berapa ya Ini satu Kita kasih simpan di sini ya Dua Tiga Empat Aduh, udah jatuh Lima Enam, tujuh, delapan teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Hari ini kita dapat delapan ekor mainan teman-teman. Mantap ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Channel kakak pastinya di Toys of Mainan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.